Apakah kamu tahu, sungai apa di dunia ini yang mata airnya bersumber langsung dari surga? Pertama adalah Sungai Nil. Nil merupakan sungai terpanjang di dunia. Panjangnya sekitar 6.650 km. Ada fenomena unik dari sungai ini, yaitu ketika musim panas airnya malah meningkat. Tetapi, ketika musim dingin malah sedikit surut. Fenomena ini karena ketika musim panas es banyak mencair di pegunungan Kilimanjaro, yaitu hulu dari Sungai Nil ini. Kedua adalah Sungai Ofrat. Panjang sungai ini sekitar 2.781 km. Nah, fakta dari Sungai Efrat ini adalah. Rasulullah Alaihi SAW pernah berkata, suatu saat sungai ini akan surut airnya, dan ketika itu muncullah pegunungan emas dari dasar sungai tersebut. Banyak orang akan saling bunuh-membunuh untuk mendapatkan emas tersebut. Maka janganlah engkau sesekali ikut serta dalam perebutan itu. Lanjut yang ketiga adalah Sungai Seihan. Sungai ini merupakan sungai terpanjang di negara Turki. Yang panjangnya sekitar 560 km. Sungai ini juga pernah disebut-sebut dalam sabda Rasulullah Alaihi SAW. Kemudian terakhir adalah Sungai Seihan. Sungai yang merupakan terpanjang di Asia Tengah